Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yogi Saya gagal polisi Tapi gagal puni gagal beda Gagal dua kali Gagal yang ya, Gagal Dan ini ya Kata orang Kalau orang lucu Orang humoris itu Pasti ada istri cantik Bener, ya? Contoh Bang Dili Bang Dili, ada istri, cantik Pak Purnomo, ada istri, cantik Bang Rohman, belum nikah Tua bang, tua <tuh. tuh>. Umur bang Dan ku heran Itu tidak berlaku bagiku Karena, -kenapa? Karena cewekku ini jiet Ku lucu tapi cewekku jiet Sumpah jiet bener Bahkan beda dia de dengan kecap bango itu beda tipis Kalau kecap bango hitam manis Kalau dia hitam pekat geli hati nengok. tapi se sekarang dia lah, lah glowing sekarang gara-gara skincare tapi ketika dia glowing dia mutusku kan kampret kajian kunak setelah kaglowing, ninggalin ku. ya Allah itulah bahaya skincare skincare pacak ngurubah muka tapi tidak pacak ngurbati. Oh. Tanya-tanya, uh, kenapa kau ingin putus? Terus kata dia tuh, uh, karena aku bosen, oh, yes. bosen. Tapi ku tahu, mungkin dia ingin putus karena aku gagal. Gagal, jadi, jadi polisi. Oke, okay, aku terima. Mungkin kataku, uh, kau memutuskan aku karena gara-gara aku gara gara gagal polisi, bukan. Kata Tapi kau gagal selama. <laughs> Tapi bukannya karena nemenin dari nol Masalah kita udah tiga tahun bertunang Dan kau masih nol <tuk> <tuk> Ya <tuk> Masih nol Dan Ku <tuk> jujur Ku nemenin kak, kata dia Dari kakak pertama Sampai kakak selama Sampai ke bener-bener tidak berguna <tuk> <tuk> Tapi Ku luar biasa dengan ibuku, tepuk tangan untuk ibuku Karena dengan ada lomba stand up, ke mak. Mak, tengok ada lomba stand up kalah pula, kasih dada <tuk> Kabarnya ada Yuda Tidak datang Ada Yuda Yuda Ada Yuda Ada Ada Ada Ada, ada, ada, ada. di sini udah lucu coba kalau Yuda lucu Yuda bawa materi bencong-bencong lucu artis dia cuman lucu ya Allah nyaman bener dia nulis materi ya ada orang berapa di sini tengok kualitas lah bangka barat tengok tengok bangrom polis terkenal ini polisi terkenal terkenal apanya dulu Tuh sebenarnya nak rostip pak sarifnya di akhirnya tapi tidak nyaman tadi dikila roasting ku yang minta maaf ada orang dari kelapa dah ada ya oh, oh setelah kalau anda juara tiga gampang sekali Assalamualaikum peserta baru lucu jari tiga ya Allah yang pun nulis favorit nulis ini nulis ya Allah set up pantran ya Allah aku buang kertas juara tiga Bang Dili, tahu kan Bang Dili udah, mana penting sebenarnya? Bang, lihat kok, keren dah materi gue yang ini. Tapi tolonglah yang kayak Pak hari ku jangan dibahas. Kenapa? Kasihan. Turun pangkat tahun ini. Gue yung kids